Terima kasih. Saya berdoa minta pada Tuhan Agar tompu cinta jalan dengan aman Karena kau yang paling saya Cinta ini saya jaga baik-baik Jadi terlalu mungkin untuk saya pindah lagi Sayangnya kau saya dengar yang saya bilang aku saja yang selalu saya jaga. di dalam hati tetap masih ada karena kau yang buat saya bahagia oh baby dong ya lo ya ku saja yang sadar Tuhan tak cinta baik-baik Karena sutera ikat mau bikin apalai Sayangnya, sayangnya Satra ingin ku pergi Karena satra ingin ku berpaling dari sah Karena ku sayang sutra bisa tergantikan Karena ku saja yang simpan dalam dada Jangan ku takut sayang, ku tetap terjaga Sasu siap tenggelam Jika ku hanyut di lautan yang dalam Satra akan senang Oh, oh.